Senja perlahan-lahan menyelimuti pegunungan besar yang tak berujung. Setelah kedatangan malam itu, raungan berbagai binatang iblis juga bergema satu sama lain di dalam pegunungan. Sebuah batu besar menutupi celah di sepanjang dinding tebing jauh di dalam pegunungan. Celah itu berukuran puluhan meter dan mampu menampung sekitar selusin orang. Lindong menempatkan wanita muda di punggungnya ke tanah sebelum matanya menyapu hati-hati di bagian dalam celah. Segera dia berbalik untuk melihat langit yang sekarang gelap. Setelah itu, dia dengan cepat memindahkan batu besar itu dan perlahan-lahan menutupi celah itu. Ying Huan-Huan diam-diam bersandar di dinding batu. Wajah pucat dan kecilnya membuatnya terlihat jauh lebih lemah. Saat ini dia tidak dapat berbicara. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap sosok sibuk yang bergegas di semua tempat. Sementara emosi yang rumit melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, setelah bagaimana aku memperlakukan kamu di masa lalu. Aku tidak pernah berharap kamu benar-benar mengambil risiko diri kamu untuk menyelamatkan aku. Lindung secara bertahap menutupi celah itu. Setelah selesai, dia menepuk-nepuk tangannya sebelum berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Mengerutkan kening ketika dia berkata, apakah aku terlihat seperti orang kecil seperti itu? Ing Huan-Huan tertawa kecil, segera setelah itu. Dia menjawab, meskipun kamu telah menyelamatkan aku, aku tidak akan menarik pendapat akhir aku tentang kamu untuk saat ini. Pembual yang tak tahu malu, kan? Sepertinya kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan dapat memahami kitab suci kesedihan besar. Lin Dong tertawa, bukannya aku tidak percaya padamu. Sebaliknya. Peluang untuk berhasil memahami kitab suci kesengsaraan besar terlalu rendah. Saat itu, kakak perempuan aku diam-diam duduk di depan grid desolate tablet selama berbulan-bulan. Tetapi dia masih gagal pada akhirnya. Selain Zhou Tong Senior, tidak ada satu pun dari Dao Sekte telah berhasil memahami kitab suci kesedihan besar dalam 100 tahun terakhir, Ying Huan Huan menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Ada individu yang luar biasa dan berbakat di Sekte Dao dalam 100 tahun terakhir. Tetapi tidak ada dari mereka yang pada akhirnya dapat memahami Kitab Suci Kesedihan Besar. Lin Dong mengangguk, pelan. Dia juga tahu tentang ini. Jika begitu mudah untuk memahami Kitab Suci Kesengsaraan Besar, Aula Desolate pasti tidak akan menjadi yang terlemah dari keempat Aula. Tidak ada pertanyaan bahwa Great Desolation Scripture sangat kuat. Jika kamu benar-benar dapat memahaminya. Itu memang akan sangat bermanfaat bagi Dao Sek kami. Paling tidak, Dao Sekte kita akan mendapatkan asuransi di kompetisi Sekte Besar berikutnya. Ying Huan Huan bermain-main dengan seuntai rambut hitam saat dia berbicara. Kompetisi Sekte Besar, apa itu? Lin Dong tidak terbiasa dengan istilah ini. Dia telah mendengar tentang hal itu sebelum Liu Tong dari gerbang Yuan kembali di atas Hundred Empire Mountain. Namun, dia tidak tahu secara spesifik. Setiap sesekali, Sekte Super di wilayah Xuan Timur akan mengadakan kompetisi sekte besar yang sangat besar. Hanya para murid dalam sekte yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah cobaan. Petik 2. Mata Ying Huan-Huan sedikit menunduk. Lindong bisa melihat bahwa dia perlahan mengepalkan tinjunya saat ini. Setiap kali. Dao sekte kita akan berakhir kehilangan beberapa murid yang luar biasa karena kompetisi ini. Murid Lindung menyusut sedikit. Mungkinkah kompetisi sekte besar memiliki format yang sama dengan Perang Seratus Kerajaan? Petik 2. Salah satu alasannya adalah karena sifat berbahaya tempat kompetisi diadakan. Alasan lain adalah karena perkelahian antara berbagai sekte super. Tentu saja. Kerugian Dao Sek kita dari persaingan sekte besar sebagian besar karena gerbang Yuan. Gerbang Yuan, Lin Dong sedikit mengernyit. Kami tidak memiliki hubungan baik dengan Yuan Gate dan orang-orang itu biasanya berperilaku dominan. Selain itu, ada juga insiden senior Zhou Tong sejak saat itu. Oleh karena itu, kedua faksi seperti api dan air dan semua murid Dao Sekte membenci disiplin gerbang Yuan. Demikian pula. Para murid gerbang Yuan itu juga memandang murid Dao Sek kami sebagai duri di pihak mereka. Biasanya, eselon atas dari kedua belah pihak akan melakukan yang terbaik untuk menekan ini. Meskipun demikian, Dao Sekte kita masih dipaksa untuk memberi jalan sebagian besar waktu. Setelah semua, gerbang Yuan lebih kuat dari Sekte Dao kami. Suara Ying Huan-Huan membawa sedikit kedinginan saat menyebar di celah. Lindung samar-samar bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Kamu bermaksud mengatakan bahwa para murid Gerbang Yuan akan dengan sengaja menyerang murid-murid Dao Sek kami selama kompetisi Sekte Besar. Selain itu, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan mematikan. Lindung menyipitkan matanya dan bertanya. Mem. Huang Huan Huan menunduk, rambut hitam tintanya menutupi wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Kompetisi Sekte Besar pada dasarnya adalah jenis kontes. Secara keseluruhan, para murid Gerbang Yuan lebih kuat dari para murid Dao Sek kami. Oleh karena itu, Sekte Dao kami telah menderita kerugian besar setiap kompetisi Sekte Besar. Dan banyak senior telah terbunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Petik 2. Selama kompetisi Sekte Besar terakhir, kakak perempuan senior sebelumnya dari Balai Langit kami dibunuh oleh para murid Gerbang Yuan. Pada saat itu, dia berusaha melindungi para murid lainnya ketika mereka mundur. Pada saat itu, dia jelas-jelas mengakui kekalahan. Namun, binatang buas itu tidak berhenti. Mereka sengaja melakukannya. Suara wanita muda itu sedikit bergetar. Wajahnya terkubur di lututnya saat tubuhnya yang kecil dan halus bergetar. Lindong diam. Selama pertarungan antara sekte super, berbagai trik kotor akan digunakan. Namun, tidak terduga bahwa gerbang Yuan sebenarnya tercela ini. Lindung menatap tubuh wanita muda yang lemah dan mengerutkan bibirnya. Mata hitam pekatnya sekarang juga memiliki kedinginan di dalamnya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi selama kompetisi sekte besar ini, kakak perempuan kemungkinan besar akan memimpin kelompok. Aku tahu bahwa jika dihadapkan dengan situasi yang sama, dia kemungkinan akan bertarung dan binasa bersama dengan para murid gerbang Yuan. Petik dua. Ying Huan Huan mengangkat kepalanya sebelum tangannya yang seperti batu giok menggosok wajahnya. Matanya sedikit merah di bawah sinar bulan yang lemah. Dia menatap pemuda di depannya dan berkata, "Ketika waktu itu tiba, aku juga tidak akan ragu." Lindung menyaksikan jejak tekad melintas di mata wanita muda itu. Dia mengangguk pelan. Setelah memasuki Dao Sekte belum lama ini. Ia secara alami tidak menyadari dendam antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Namun, siapa yang memintanya untuk menjadi murid Dao Sek? Petik 2. Jika kamu marah, maka bunuh beberapa murid Yuan get lagi selama kompetisi sekte besar yang akan datang. Lindung tertawa lembut dan dia tidak mencoba membujuknya. Itu karena bahkan dia merasakan kebencian yang intens terhadap gerbang Yuan yang menggelegak dalam dirinya. Mem, Ying Huan Huan mengangguk dengan serius. Segera. Dia berhenti menangis dan berkata sambil tersenyum. Sebelum kita berbicara tentang itu, kita harus terlebih dahulu mencoba untuk kembali ke dao sekte hidup-hidup. Yao Ling pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Petik 2. Orang itu harus memiliki sesuatu dengannya yang dapat merasakan fluktuasi sit kuno Yuan abadi. Lin Dong menatap langit yang gelap dan berkata, dia tidak akan mengejar Jiang Kun dan yang lainnya. Kan? Ing Huan Huan terkejut saat dia buru-buru berkata, dia sudah menyadari bahwa Lindung telah menyerahkan benih kuno Immortal Yuan kepada kelompok Yuan Fang. Tenang, aku sudah menyegel riak itu ketika aku menyerahkan benih kuno Yuan Abadi kepada kakak perempuan Fang. Lindung tersenyum samar. Segera, dia mengepalkan tangannya saat pohon kuno Immortal Yuan yang sangat besar muncul dan mendarat dengan keras di tanah. Sebaliknya. Yao Ling akan memperlakukan objek ini sebagai benih kuno Yuan abadi. Karena itu, dia pasti akan datang mencari kita. Petik 2. Ying Huan, -huan akhirnya menghela nafas lega. Segera. Dia melirik Lindung sebentar. Jelas. Dia tidak berharap yang terakhir begitu berhati-hati. Dia sebenarnya mengatur semuanya dengan sangat baik. Kamu harus istirahat dulu. Kamu sangat lelah. Kemungkinan kelompok Yao Ling tidak akan menemukan tempat ini malam ini, kata Lin Dong. Mem, Ying Huan Huan mengangguk dengan lembut. Dia memang sangat lelah. Tubuhnya tidak memiliki kekuatan Yuan. Membuatnya merasa lemah. Segera, dia bersandar di dinding batu dan perlahan menutup matanya. Lin Dong hanya menoleh setelah mengamati bahwa Ying Huan Huan telah menutup matanya. Matanya memandang ke arah langit malam melalui celah. Itu mungkin baginya untuk merasakan gelombang di daerah sekitarnya. Jelas. Kelompok Yao Ling sedang mencari mereka di seluruh gunung. Bajingan dari gerbang Yuan. Kalian semua akan membayar hutang ini cepat atau lambat. Lin Dong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Setelah itu, ia mengeluarkan jubah hitam dari tas Kian Kun dan menutupi Hing huan yang tertidur pulas. Baru kemudian dia duduk. Namun, Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan ditutup. Jelas tidak mungkin baginya untuk menutup mata dan beristirahat ketika mereka berada dalam keadaan yang berbahaya. Oleh karena itu, Lindong tetap membuka mata dan mempertahankan kewaspadaan tinggi sepanjang malam. Bulu mata panjang seorang wanita muda berkedut ketika sinar pertama matahari pagi merobek langit. Dia dengan cepat membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah mata cerah pemuda yang duduk di depannya. Apakah kamu beristirahat dengan baik? Lindong memperhatikan saat Ying Huan-Huan bangun. Aura yang terakhir jelas jauh lebih baik dari kemarin. Kamu tidak tidur. Ying Huan-Huan sangat jeli. Dia telah melihat sepotong kelelahan yang melintas di mata Lindong. Jelas. Dia tetap waspada sepanjang malam berjaga-jaga. Lindong meliriknya. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah melangkah maju dan menyimpan jubah hitam. Ing Huan Huan memiringkan kepalanya dan mengamatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, Sejak kamu memasuki Dao Sek, aku bisa mengatakan bahwa kamu telah berhati-hati dan berhati-hati. Bukankah itu? Melelahkan. Petik 2. Melelahkan. Lin Dong tertawa. Dia menatap wanita muda di depannya dan segera berkata, Sejak kamu dilahirkan, kamu tinggal di sekte ini yang membuat banyak orang iri. Aku di sisi lain. Berasal dari keluarga cabang dari kekaisaran peringkat rendah. Sejak muda, aku punya musuh yang bisa melenyapkan seluruh keluarga aku dengan satu jari. Walaupun aku membencinya sampai ke inti pada saat itu, aku tidak dapat mengekspresikan emosi aku. Yang bisa aku lakukan adalah berlatih dengan rajin sampai aku memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Hanya pada saat itu, aku nyaris tidak bisa melindungi keluargaku. Aku tidak memiliki siapapun di belakang aku atau pendukung. Karena itu, aku harus sangat berhati-hati. Kalau tidak, bagaimana lagi orang seperti aku, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah, bisa menjadi juara perang seratus kerajaan? Petik dua. Ying Huan-Huan terdiam ketika dia menatap pria muda yang sedikit tersenyum di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dia lalui. Apa yang terjadi dengan musuhmu itu? Aku membunuhnya di atas Hundred Empire Mountain. Lindong mengangkat bahu dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ying Huan Huan mengangguk dengan lembut, yang mengejutkan. Dia sebenarnya berperilaku baik dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ledakan. Seluruh gunung tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Batu besar yang menghalangi celah dengan cepat runtuh. Samar-samar orang bisa mendengar tangisan keras dan keributan dari luar. Mereka akhirnya ditemukan. Nanti, kamu akan pergi dulu. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi beban jika kamu tetap tinggal. Tatapan Lindung berbalik ke arah luar celah. Saat ia menghela nafas dalam-dalam dan berkata. Ying huan, huan menggigit bibirnya saat beberapa sikap keras kepala muncul di matanya. Namun, keras kepala ini secara bertahap menghilang ketika dia melihat punggung di depannya. Pada akhirnya.